Sebaliknya, waspadai jika harga USD/CAD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.24964, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.26022. Sekian analisa forex untuk tanggal 30 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081212